Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang di mana di sini digambarkan. Seorang Aquarius akan meningkat keuangannya di akhir Oktober tahun 2021. Di sini terjadi dikarenakan seorang Aquarius akan menerima satu pekerjaan yang baru dan memulai satu pekerjaan yang baru serta membuka usaha yang baru yang di mana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan finansial yang mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah kenaik Open Pentacle. Secara umumnya, kenaikan kontak itu dijadikan seseorang yang usia yang bawah 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, serta seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius. keuangannya akan meningkat di akhir Oktober tahun 2021, dikarenakan di sini seorang Aquarius akan menerima satu pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut mampu mendapatkan keuangan lebih bagus, yang dimana pekerjaan tersebut dia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri, serta di sini. Seorang Aquarius akan membuka usaha yang baru yang didukung dibantu oleh pasangan Aquarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Magician. Secara umumnya, The Magician itu diartikan mahir dalam hal-hal yang disentuh, mahir dalam sesuatu, mahir dalam mengerjakan, mahir dalam mengambil kesempatan. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan sudut yang pertama di disini menggambarkan, Kemahiran seorang Aquarius mendapatkan dan menyelesaikan pekerjaan akan mendongkrak keuangan finansial lebih bagus di akhir Oktober tahun 2021. Di mana di sini pekerjaan tersebut dia dapatkan dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat serta di sini kemahiran seorang Aquarius untuk membuka usaha yang baru akan berdampak positif serta mendongkrak keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Four of One ataupun Empat Tongkat. Untuk sidik yang kedua, kita mempunyai seseorang yang pose Taurus yang dimana di sini digambarkan keuangan seorang Taurus akan sangat meningkat di akhir Oktober tahun. Di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, yang dimana hasilnya sangat maksimal mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, serta di sini pekerjaan tersebut dibantu oleh pasangan, yang dimana di sini hasilnya akan sangat positif dan mampu mendongkrak kehidupan seorang Taurus lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah... Bates of Cap. Secara umumnya Bates of Cap itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang taus akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di akhir Oktober tahun 2021 yang dimana di sini Karena seorang taus akan dibanjir pekerjaan di akhir Oktober yang dimana di sini pekerjaan tersebut akan dibantu oleh pasangan serta di sini seorang taus bersama pasangan akan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dari seorang anak. Dan disini seorang anak akan selalu mendoakan seorang Taurus agar rezekinya lebih bagus lagi. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan Zodiac yang kedua di disini menggambarkan kemahiran seorang Taurus bersama pasangan untuk bekerja sama, mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta disini seorang Taurus bersama pasangan akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang dimana di sini tujuannya untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan anak Taurus sendiri. Dan untuk Zodiac yang ketiga adalah Ten of One ataupun sepuluh tokoh. Untuk sedik yang ketiga di sini kita mempunyai seseorang yang bersudhi Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio keuangannya akan sangat meningkat di akhir Oktober tahun 2021. Di sini terjadi dikarenakan seorang Scorpio menjalani sebuah pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan ia jalani dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak pernah bergantung kepada orang lain dan di sini pekerjaan tersebut didasari oleh niat, kedisiplinan, fokusan seorang Scorpio yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi serta di sini seorang Skopio suka belajar dari pengalaman lalu untuk membuka sebuah peluang usaha yang mampu membuat keuangannya lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah page of pentacle secara umumnya page of pentacle itu diartikan salah orang anak dan di sini menggambarkan keuangan seorang Skopio akan sangat meningkat drastis di akhir Oktober tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan kegigihan kefokusan dan keahlian seorang Scorpio untuk mengambil satu peluang pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Yang dimana di sini tujuan Scorpio untuk membagikan seorang anak membagikan keluarga serta di sini seorang Scorpio akan didoakan oleh seorang anak dan keluarga Scorpio sendiri. Dan jika kartu dekadesian kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kemahiran keahlian seorang Scorpio dalam bekerja sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan finansialnya sendiri. Yang dimana di sini juga dibantu oleh doa keluarga doa dari seorang anak Scorpio sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah Triopontakel ataupun tiga poin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana sini digambarkan seorang Aris keuangannya akan sangat meningkat drastis di akhir Oktober tahun 2021 di sini terjadi dikarenakan di sini digambarkan keuangan seorang Aris akan sangat stabil namun disini pintu rezeki akan sangat terbuka dengan suka membantu orang lain dengan suka memberikan sesuatu kepada orang lain yang dimana sini seorang Aris tidak akan memilih pemilihan tidak pandang bulu untuk membantu dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang dampaknya sangat positif kepada kehidupan serta finansial Aris sendiri. Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan usaha Aris sangat berkembang pesat di akhir Oktober 2021. Dan untuk kartu super energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seorang wanita yang dekat dengan Aris serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aris akan jauh meningkat di akhir Oktober tahun 2021 yang dimana di sini seorang Aris merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain, yang suka memberikan sesuatu kepada orang lain yang dimana di sini dampak positif ia rasakan dengan bukannya pintu bersih. Dan di sini usaha seorang Aris akan sangat berkembang pesat yang dimana di sini selalu didukung diluar oleh pasangan dan didoakan oleh orang-orang yang Aris bantu sendiri yang berdampak positif kepada keuangan. Dan jika kartu The magician kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan kemahiran, ketelitian, dan keputusan seorang ayah dalam bekerja membuat keuangannya sangat stabil. Dan di sini keikhlasan seorang ayah dalam membantu orang lain akan mampu mendobrak keuangan finansial yang lebih bagus lagi yang didoakan oleh pasangan, didoakan oleh orang-orang yang ia bantu sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah two of sword, ataupun dua pedang untuk jadi yang kelima di sini kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces yang dimana di sini digambarkan keuangan seorang Pisces akan jauh meningkat di akhir Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang Pisces akan dihadapkan dengan dua pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini seorang Pisces mampu menjalani dan menyelesaikannya, yang mampu membuat keuangan finansial lebih bagus lagi, serta mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan bahwa seorang Pisces akan membuka sebuah usaha yang baru, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak finansial keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces menerima pekerjaan dua sekaligus, yang dimana di sini ia mampu menjalani yang akan tetap positif kepada keuangan, yang dimana di sini pekerjaan ia dapatkan dari orang-orang, di sekitar serta orang yang lebih tua dari sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan The yang kelima di sini menggambarkan. Kemahiran keahlian seorang Pisces mengerjakan dua pekerjaan sekaligus membuat keuangannya finansialnya kehidupannya akan jauh meningkat di akhir Oktober tahun 2021. dimana di sini pekerjaan seorang Pisces akan datang dari orang-orang sekitar, akan datang dari orang-orang yang lebih tua dari Pisces sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang keuangannya akan meningkat di akhir Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aquarius, kedua Taurus, yang ketiga Scorpio, yang keempat Aries dan yang kelima adalah Pisces.